Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lomar sahabat Lesti Lovers, lovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia Dari dona kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Namun sebelumnya sahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Lesti dan Bilar tentunya para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita lihat persahabat diawali dengan momen cidukan yang sangat luar biasa Ketika Papa Bim main bola ditemani oleh Bunda Lesti Kejorang ini tentunya selebrasi mencetak gol dari Papa Bilar. Langsung berlari menghampiri istri tercintanya di pinggir lapangan dan cium kening. Masya Allah ini momen yang sangat luar biasa. Membuat baper dan palsia membuat bahagia warga Konoha. Doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan. Rumah tanggalnya selalu rukun, bahagia sakinah mawadah warohmah. Amin. Dan kita lihat juga persahabat selanjutnya di sini kita lihat postingannya Pak Abi semalam di akun Instagram pribadinya mengunggah foto bertiga ini persahabat ya di depan Ka'bah saat momen Umroh bareng keluarga kecil luar biasa ini foto yang paling dinantikan oleh warga Konoha akhirnya diunggah dan diposting juga di feed pribadi mereka mudah-mudahan. Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan semoga Bunda Lesti dan Papa B serta BBL ini selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Namun juga persahabatnya kita Salvo kalimat caption yang ditulis oleh Papa B foto terbaik di tempat terbaik. Semoga Allah selalu melindungi keluarga kecil kami dari orang-orang yang berniat buruk kepada kami. Amin. Mudah-mudahan persahabat. Leslar Family keluarga kecil Leslar ini selalu dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk. Kita lihat juga persahabat ya tentunya banjir komentar diunggahannya Papa Bilar dan Gunda Lesti Kejora dan tentunya salah satunya juga ada tanggapan dari akun Instagram Kak Malha ini juga salah satu sahabatnya Papa B ketika bertemu di Madinah, persahabat di situ mengatakan Amin ya Rob. Selalu dalam lindungan Allah, Habibie, Rizky, Bilar, Teteh, Lesti, Kejora, Abang El Amin, Masya Allah, banget ya mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian kita lihat juga persahabatan, ya ternyata di sini ada komentar jawaban dari Bunda Lesti. Sebelumnya Bunda Lesti emang berkomentar di postingannya Papa Bi juga. Di situ Bunda Lesti mengatakan, Inom maasobirin, dan langsung dijawab oleh Papa Bilar dengan berbahasa Arab. Namun kita lihat juga jawaban dari Bunda Lesti. Di situ mengatakan Masya Allah Habibi sambil memberikan love untuk Rizky Bilar. Masya Allah Habibinya Bunda. Mudah-mudahan mereka saling sayang, saling cinta, saling menyayangi dengan tulus. Dan semoga dukungan, doa selalu banyak dari orang-orang baik yang sangat tulus mencintai Lestler family. Amin Kemudian kita lihat juga selanjutnya persahabat. Di sini ada modelan jilbab Lesti Kejora dan Mukena Persahabat Yume Shol ternyata sudah Emang tren banget persahabat Sudah ada di toko online Ini pas mina dan Mukenanya Lesti Selalu saja persahabat ya Tentunya kita dibikin kagum dan bangga Dengan sosok Lesti Kejora Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu membawa berkah Untuk banyak orang Dan kita lihat juga persahabat Begitu banyak juga tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari akun Putri mengatakan. Makanya suka heran yang komen katanya hijab Lesti ngikutin gaya si D. Padahal yang aku tahu orang yang beli nanyanya hijab model Lesti. Ini bukti nyata ya guys katanya tuh. <tuh> ini emang terbukti banget nih bahwa Bunda Lesti kejora Ini lagi tren banget untuk modelan hijab dan mukenanya. Masya Allah. Kemudian kita lihat juga selanjutnya persahabat. Pasti warga Konoha sudah merindukan sekali, melihat dan tentunya menyaksikan Bunda Lesti kembali berkarya, apalagi mendengar suara Bunda Lesti. Dia yang tentunya melatunkan selawat membuat merinding warga Konoha yang mendengarkan. Insyaallah, nak salehah ini pagi-pagi sudah bikin gua mewek, katanya tuh. Bunda Lesti ini saat di acara aksi, menyanyikan lagu syurga di telapak kaki ibu. Semuanya menangis, semuanya terharu. Dan pastinya semuanya merinding ketika mendengarkan suara merdunya Bunda Lesti Kejora Masya Allah doakan terus ya untuk Bunda El Mudah-mudahan terus berkarya dan secepatnya launching untuk single terbarunya Bunda Lesti Karena warga Kono sudah menantikan sekali Dan siap trendingkan untuk single terbarunya Lesti Kejora Kemudian kita lihat juga perselabat ya, selanjutnya ada cedokan vitamin dari Om Izhar Semalam di malam minggu para sahabat ya Om Izhar bersama BBL Ini luar biasa bikin bahagia juga Malam minggu ditemani Abang Fatih Dengan sholawatan kata Pak Aen Masya Allah para sahabat Makin pintar makin soleh Mudah-mudahan menjadi hafiz Quran Seperti yang diinginkan kedua orang tua Dan mudah-mudahan BBL juga selalu menjadi penyemangat Selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Dan pasti itu juga menunggu cidukan lain Hingga kabar terbaru berikutnya